But, bukan <laughs> ke rumah Aci Gamespot Bang Aci emang jagoan kita Lalu. It's the thirst, thirstiest time of the year hey, hey, hey. Yo, yo, yo. I have just one query Want a Sprite Cranberry? Uh -huh. the pas kesuksesan film dokter strangenya, iya saya saya kesenang ya, tapi saya pengen mengajak bang aci gamespot yang ada di sana. yang di mana bang sana ya? iya yang sana itu, itu dia lagi lagi lagi nge youtube. itu soalnya dia itu ganteng banget. tapi memang agak susah yang ngajak bang aci sini ya, karena memang kesibukannya itu padat banget ya. saya pernah ngajak berkali kali juga dia nggak nggak mau terima saya. sedih saya jujur ya sedih sekali saya, sedih ah uh, ya nanti kita main bareng lah sama bang Aji ya Mas ya ya saya harap ya. <gabang> <gabang> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk>